Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. <laughs> Ketemu lagi dengan saya Mas El di El Gaming Channel. Ya, hari ini kita akan lanjutin Evil West. Dimana kita akan apa ya? Setelah mem, aduh, kayak enak ngomong ini, membunuh ya membunuh vampir yang telah menguasai ayah kita mau gimana ya akhirnya kita harus balas dendam ke Real City ya apa yang akan kita lakukan di misi berikutnya apakah kita berhasil menerobos pertahanan City? Let's go Guys kita lanjut aja misinya di the West chapter selanjutnya okay. The Haze tuh. Alright, right are you ready guys this is it Uh, nyala langsung eh hey, hey, eh hey. Banyak 4 uh mana lo wow wow wow wow, wow. them. langsung disambut berkebi-kebi-kebi apa tuh Jojo bot no no no no no no no no no no tinggal di dong ya wow wow mati lo ada lagi ya uh ayo reload reload jangan deket-deket aduh dua Buy, buy, buy, buy, oke Oke oke, oke, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, nggak ada musuh, nggak ada buy, buy, buy, buy, buy, sini. Guys, buy, buy, buy, buy, Eh bisa siapa yang nyuci di mari Udah kering kali? Orang ya, masih ada monster juga. Masih aja. Apa misi kita? Masuk ke bank. Oh, mau buka rekening. Rekening jom monster, hampir. awo ya bisa turun guys. Buka sini kali ya ini dulu nih legit, alright, eh hey, hey, nyantut, alright, alright, kayaknya kayu nya nggak kuat ini guys, nggak mungkin lah kita bisa lewat jalan di sini, ah kan beribung juga apa Uu uh, meledur meledur. Hmm. Hmm. No no no no no. Hmm. Be, eh, habis. Wah wow, nice. Cepat sekali. sombong, sombong, ya kan, ya? sombong. Eh, apa tuh? Ah, ah. Bisa ditembak lagi di tembak nih ya kali mati lo di load minta di kill-kill nih minta di kill-kill nih wuuu Adios, Santiago, Samigos. Ya Allah, banyak amat. Dekat amat lagi. Hm. Ya, coy Turun loh. No. habis buyar buyar level apa ya cepat hmm mau buyar bani hmm. gak ada <tun> aret Let's go Wow apalagi nih guys Gatling gun That way New upgrade Boom letus mobil Eh mobil Berapa? 10.000 Ya kali 10.000 jahat banget tuh Diskon apa? Diskon? Minggir katanya 900 nice, bunyi kaki-kaki tuh jemuran belum diangkatin dari kemarin. ada lagi tambahan buset eh buset hmm, kita dulu, ah belum puas gue hmm, buyar uh belum mati interbat lo belum mati sekarang mati udah no day Hai adios Santiago samigos let's go let's go ini kemana nih yang tadi bukan kita lewat lawat aja eh. oh nggak bisa <laughs> iya bener kita bedah gitu berarti kami nyari jalannya 120 <tus> terlalu tinggi alright tunggu kuit ke berapa 9.000 baiklah ribu lagi pop oh. ya yeah, enak tuh baju 289 nice duit mana ya 300 500 wow wow wow wow look look look look look lewat sini guys Wah. mau ke mana lo? Bagi goldit 175 fire and forget tembak dan lupakan apa itu ya? tembak dan lupakan Oh ini dia, ini Fire and Forget Oh nembak lebih lama deh guys, tapi kan kita mau nyetrom Rp10.000 Eh ini dia lagi 5 deh, Rp10.000 Rp10.000 belum? Apa ratus? Kurang 700 Wow musiknya udah kayak film horor guys ya horor sih wah ini hmm. granat siap gatling gun siap ah oh, flashbang gak siap wow oh, ada yang di atas lagi wow Wae wae wae sakit. Hmm, no. Oh, oh mati. Eh, uh, lupa ditembakin. Lagi ditembakin nggak itu? Hmm, baiklah baiklah. Adeh, let's go. Oh, maupun ada orang di sini. Share itu yang di atas segitiga kan. Awo Alright. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Oh. oh. Mati loh. Hmm, dimblok. Hmm, mati loh. mati lo Eh Loh hey. no. Hmm Puset matinya enggak di atas di bawah Be A few moments later jam dulu deh ni satu ni. bilang nggak kena-kena ini beraninya di atas keduaan mau oh, dia akhirnya. ini mah parah ini ini parah ini mah udah ada duit lagi Uh, apa tuh merah-merah jangan-jangan mana Felicity gue datang nih katanya Ini loh kalau berani. anak buahnya aja disuruh kemari banyak banget lagi oh di bom Bam. eh yeah. okay. ada lagi nggak? Wow. <laughs> oh, oh, oh. I'm taking it. I'm taking it. it. Yalah. punya. Dia yeah, teringat ber, ber, ber, ber, Aduh di kalau kayak gini enak nih. Immortal. Eh, kenapa beli? kurang duitnya ya Allah yang felicity hmm. ada glamor saudara-saudara berarti kita kembali lagi keluar dong Kembali lagi keluar musuhnya keluar lagi semua tuh Ojan gimana tuh I see you baru nyampe langsung balik lagi Berisik gak? Enggak. Hmm. Oh, roboh semua. Mati oh, mati. Eh. Keluar lagi satu. Keluar. Hehehe. alah kan bener kan gila laba laba dan temannya coba ini mati gak Mati deh, satu nih. Uh, berhenti loh semua. Aduh. Ah. Waduh, waduh. diem loh. Ya aduh nggak bisa bergerak banyak jaring laba-laba. I die. Yeah, you know. I die. Eh. Boom. Eh, dapat duit. Yes. Eh, baik, lagi tinggal kena-kena motor yang lebat. lagi di sini. Eh, keluar satu lagi. Oh iya tadi keluar ya. Keluar kebole so kamu siapa kayaknya aku kenal ada kan petobot ya dari dia hmm. No oh. Mati mati oh. Hmm Hmm lama matiin dulu mati dam eh hey. nggak bisa diem nih hmm nice dimana yang ketiga parah ini mah parah ini. di atas mana, nih datar Oh foto ih, e, Lintal, Lintal, Lintal, mikir loh. I'm flying without wing. Dahlah, <laughs> Cukup keras 11.000 saudara-saudara. Hai, bye. Kayaknya nih misi terakhir nih, guys. Eh, fuck, bukan cobaan Oh, ketemu bab, ala ya doang sih, babte. gak penting gimana dia si felicity he tried bakar ayo bakar nah tuh alat doang nggak ada badannya mandi The Ternak lintah <tell> Dan wabah Wabah kampret sama Lintah hmm. Oh oh oh udah girang mati <tell> <tell> Tinggal bangun doang <tell> ah, Ayo loh Ayo lo oh. oh ada opera hmm. You think so? ikut gue. Nah, apaan tuh guys? Alright, let's go to Washington DC Ada opera di sana. Beli tiket nggak ya? Hmm. Itu mati lagi. Pingsan lagi dari Kaliko oh, terbang Sunono. No. The Grand Finale guys lanjut ya guys Oke okay. untuk next episode nih ya kita lihat ya Apakah kita akan berhasil menembus Premier. Oke okay. sampai jumpa jangan lupa di subscribe like and comment ya guys bye bye see you guys Hai udah